Hei, mau kemana? Siang-siang lari-lari kayakmu tes masuk abri. Kita mau sweeping, kiai. Sweeping? Sweeping kok nggak bawa sapu? Malah bawa-bawa pentungan seperti itu. Kami mau sweeping warteg-warteg yang buka siang lari, kiai. Karena hari ini kami sedang puasa, kiai. Astagfirullahaladzim. Ayo minum. Yang terik begini, belum degan, Maaf, kita lagi puasa, Kiai. Sekuat apapun godaan, semua tergantung dari niatmu. Jadi, kuatkan niatmu biarkan pohon kelapa ini tetap tumbuh, dan biarkan orang lain tetap mencari rezeki.